sosial manapun terserah dan yang paling penting yang paling penting adalah bantuannya untuk subscribe karena subscribe hanya sekali dan seumur hidup di dalam satu channel <laughs> subscribe ya subscribe ya Oke mm -hmm. oke okay, okay. uh, ini udah 34 menit dengan uh, yang paling terakhir. Terakhirnya banyak sekali ya. Oke oke, iya ini udah 35 menit dan konten saya ini tidak akan ada edit-editan. Mungkin cukup sekian. Sampai di sini. Dan terima kasih. Amin. God bless you.